Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya mendengar Bapak Sarjum pernah mengalami sakit stroke uh, Apa benar itu Pak? Oh benar, benar sekali benar. Waktu itu awal pengobatannya kemana Pak? Saya berobat ke rumah salah satu rumah sakit di kota Purwokerto, Banyumas uh -huh. Dan misalnya saya dirawat sempirnya, eh, 10 harian lah 10 harian uh -huh. Namun karena saya merasakan bahwa belum ada perubahan, hmm. sehingga saya ke dokter itu waktu itu tentang untuk pulang dan uh, berobat di rumah. Di rumah. Artinya terapi lah. Terapi hmm. di rumah. Terus? Dan kebetulan alhamdulillah di samping terapi pijat, saya juga mendengar dari iklan di online. Dari dan online, ya, Ada betul. produk denatur yang bisa membantu untuk meringankan penyakit yang saya cerita ya, yang dan Alhamdulillah ya. salah satu obat yang kita konsumsi adalah Morici sama Sentilos Sentilos Morici ya kira-kira ya, kami saya habis 4 botol hmm. dan Alhamdulillah secara perlahan saya bisa normal apa, bisa berjalan kembali walaupun begitu. awalnya memang kita butuh bantuan dengan tongkat yang kakinya 4 ya. kemudian kita lepas uh -huh. menggunakan tongkat satu, kemudian juga saya lepas lagi. Uh -huh. Alhamdulillah, saya bisa berjalan normal kembali. Alhamdulillah, ya Pak, ya. Setelah mengkonsumsi obat herbal Centilos dan Morisia ya, Pasar Zoom dari PT uh -huh. Denatur Indonesia, sekarang ada perubahan, ya Pak. Ya, perubahannya apa aja itu, Pak? Yang jelas, perubahannya saya bisa berjalan dengan normal kembali, ya. bisa normal kembali jalannya, ya, bisa normal kembali, dan tanpa apa namanya. E kesusahan untuk berjalan. Sudah tanpa susah berjalan. Alhamdulillah ya Pak Sarjum ya. sekarang sudah kembali sehat. Ya. Lantaran obat Herbal Sentilos dan Morici. Produk denatur. Produk denatur Indonesia dan, dan sekarang sudah saya juga uh -huh. sudah bisa berjalan normal saya juga sudah bisa nyetir sendiri mobil. Alhamdulillah sudah nyetir sendiri ya, ya. sekarang. Iya, iya. Baik, Pak. E, menurut Bapak nih Bagaimana khasiat dari obat herbal centilos dan murici? Kalau ditanya e, pendapat saya, karena saya merasakan diri yang semula jalan untuk jalan saja kaki saya kena stop itu susah. Hmm, ya. Tapi alhamdulillah setelah mengkonsumsi murici dan centilos, hmm. sampai dengan e, batas tertentu kita normal kembali Alhamdulillah ya. dan sehatlah alhamdulillah. Alhamdulillah, re, ya. Terakhir, Bapak Sarjum. Barangkali ada pesan nih dari Bapak. Hmm untuk saudara atau warga uh, yang lagi menderita sakit sakitnya sama seperti yang pernah dialami Bapak ya pesan saya dan uh, dalam hal ini ya karena saya sudah merasakan sendiri produk-produk mm -hmm. denatur ini sangat bermanfaat mm -hmm. maka kepada saudara-saudara kita yang juga menderita penyakit seperti saya ya konsumsilah obat-obat, uh, ubat produk denatur ini utama mau dicuci sama sentilos agar kita apa, sehat kembali. Alhamdulillah ya. Baik, Terima kasih bapak atas kesaksian nyata ini. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Denatur yang selama ini telah uh, apa, lewat perantaraan produk Denatur terutama Senterus sama Morici sehingga uh, saya uh, alhamdulillah sehat kembali yang semula untuk jalan saja susah karena diponis oleh dokter karena struk ringan dan sekarang sudah bisa berjalan dengan normal kembali. Sekali lagi terima kasih kepada uh, Denatur yang telah uh, apa memproduksi obat. Sentilo sama uh, Morici dan Alhamdulillah juga saya sudah bisa nyetir kembali Mobil Terima kasih kepada sekali lagi pada dirutu Dan kepada saudara-saudara kita Yang menderita penyakit seperti saya Silahkan uh, Mencoba untuk uh, Mengonsumsi produk-produk dari Natur Indonesia Sekali lagi terima kasih kepada Denatur yang telah memproduksi obat Saya sama Morici dan Alhamdulillah juga saya sudah bisa nyetir kembali mobil